Jadi, kehadiran pemimpin kita itu pada saat kebanyakan orang lain, bangsa-bangsa lain sedang sibuk memikirkan hal yang paling mendasar, yaitu makanan. Tiba-tiba Allah kasih kita karunia, hadirnya amirul Mukminin fi akhir zaman. Makanya saya berkeyakinan kuat, ketika Al-Mahdi muncul nanti, ketika orang banyak sedang panik, umat Islam yang ngerti tentang pentingnya kehadiran Al-Mahdi dan sudah menyambutnya, sudah bersiap-siap untuk berbaikat dengannya, mereka akan menjadi umat yang paling cepat mengkonsolidasi diri. Makanya segala pembicaraan panjang lebar tentang Ustadz, nanti siapa yang nyiapin pemerintahan khilafah itu, itu nggak perlu dipusingkan Pak. Kita sekarang memusingkan itu karena kita pakai tolok ukur kacamata zaman sekarang Pak. Sebuah zaman di mana kalau sudah bicara pemerintahan dan negara, rumitnya, ngejelimetnya luar biasa. Perlu biaya triliunan untuk pemilihannya aja. Kerdus lagi. Nah tapi zaman itu nanti, sebagaimana dulu zaman Nabi dan para sahabat sederhana sekali Yang diperlukan apa? Pemimpin yang kuat, umat yang siap, dan sebagian umat itu mujahidin Siap berperang di jalan Allah Ta'ala Selesai Yang lainnya itu ya tinggal para ulama menafsirkan saja, menerjemahkan saja Al-Quran dengan segala kelengkapan ya Ajarannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan kita Sementara bangsa-bangsa lain -bangsa masih panik, masih bingung Nah makanya berdirinya khilafah alamin hajir nubuah di Syam nanti dengan kehadiran al-mahdi dan orang-orang beriman yang benar-benar komit dengan Allah dan Rasulnya dan al-mahdi sebagai pemimpin yang berimannya itu sederhana sekali insya Allah ya. ini harus, harus kita pahami dulu Pak situasi dunia nanti yang berbeda sekali dengan situasi dunia kita sekarang coba anda bayangkan kita sekarang apa-apa tuh mau gampangnya saja kan pencet ini pencet itu ya kan karena teknologi canggih tapi kalau nanti nggak ada cerita begitu lagi Pak Model orang kayak saya gini yang buncit-buncit gini udah gak ada nanti, karena kita bahkan naik kendaraan saja olahraga, naik kuda, ya kan? makanya kenapa kita disuruh berkuda supaya badan kita bagus. Sekarang kan kita jadi gak bagus karena apa? Karena enak naik mobil, berahasi gitu. <laughs> nah, jadi Saudaraku rahimakumullah gambaran tentang latar belakang kondisi dunia kelak nanti di zaman al-mahdi muncul. Ini harus ada dalam benak pikiran kita dulu. Jangan membayangkan dunia seperti sekarang, tau tau al-mahdi muncul, semua beres nggak bisa pak, sulit. Ya Allah punya cara untuk bikin orang-orang kafir gigit jari. New World Order tatanan dunia baru yang disebut oleh Ahmad Thompson sebagai sistem Dajjal ini dia berantakan dulu pak dengan teknologi canggih dimacetkan sama Allah Taala. Ya kan anda lihat nggak orang Barat itu pak? Kalau misalnya kota New York atau London gitu ya, mati lampu barang 2 jam saja paniknya luar biasa ya Pak ya Tapi kalau di negeri Muslim kayak Indonesia gini, alhamdulillah kita sering dilatih sama PLN dengan mati lampu kan? Panik nggak kita? Kita nggak panik, kita udah terbiasa, kita ngerti apa yang harus kita lakukan, kita panggil anak, kita panggil cucu, nak setor hafalan nah, Gitu ya kan? Kita nggak sia-siakan waktu, kalau mereka begitu listrik mati panik Pak Gitu Nah, pemahaman seperti ini harus terbangun dulu dalam benak pikiran kita. Because the world tomorrow will be very different from the world today. Dunia nanti dengan dunia kita sekarang beda sekali, Pak. Ya. Nah, jadi kita sekarang berada di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam dan ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak kepemimpinan Mulkan Jeberian, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. This is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Di babak keempat inilah satu-satunya babak di mana umat Islam tidak lagi dinaungi oleh sistem yang mereka percayai sebagai sistem mereka yang sebenarnya. Ya, rumah besar mereka yang dapat IMB dari Allah Ta'ala. Izin mendirikan bangunan dari Allah Ta'ala. SK-nya nomor 230. Al-Baqarah ayat 30. Inni jailun fil ardi khalifah. Jadi, satu-satunya babak di mana umat Islam khalifah les, ya, itu babak keempat. Tahu khalifah les artinya apa? Hah? Tanpa pemimpin. Ini babak kita sekarang. Babak di mana umat Islam babak belur, itu realita, Pak. Ya. Dan realita ini nggak perlu kita, apa namanya, tangisi, rata, nggak perlu. Kenapa? Mama Allah sudah katakan, kok ini bisa terjadi? Di mana Allah katakan? Di surat Ali Imran 140, Allah sudah bilang demikianlah hari demi hari masa kejayaan keruntuhan umat kami pergilirkan di antara manusia Jadi jangan mentang-mentang kita ini orang beriman, nuntut sama Allah harus menang terus pak, enggak begitu ceritanya dunia Dunia itu tempat semua silih berganti Jangankan umat pak, pribadi kita saja hari demi hari kan ganti-ganti situasi kita kan, kadang kita sehat, kadang kita Sakit, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita beruntung, kadang kita rugi, kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia, Pak. Nah, qadarullah, kita sekarang sedang menjalani era di mana kita sedang kalah. Era di mana posisi kita di bawah garis merah. Ini garis merah bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis kejayaan. Ketika umat islam di atas mereka berjaya, ketika mereka lewat garis merah mereka runtuh Sedang kalah kita sekarang, sedangkan yang berjaya siapa? Orang kafir Ini ujian dari Allah, Allah sedang menguji kita Kalau orang kafir yang memimpin dunia gimana sikap kalian? Apa ikut-ikutan dengan orang kafir juga? Dalam urusan politik pakai teori kedaulatan selain Allah Dalam urusan ekonomi pakai riba Dalam urusan hukum menyingkirkan hukum Allah dan menggunakan hukum manusia, apa begitu? Ini ujian dari Allah Ujian istiqomah kita. Nah, tapi Alhamdulillah, Nabi dalam hadis beliau tentang lima babak perjalanan sejarah umat Islam, menyatakan babak keempat ini, it's not the final chapter, bukan babak terakhir ini. Ya Ini babak terminal juga, bakal berpindah situasi. Jadi kalau ada orang barat bikin tulisan judulnya, The end of the world is victory for democracy and capitalism. Ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. Itu omong kosong. Demokrasi dan kapitalisme sekarang saja sedang berjaya Tapi sebentar lagi dia akan masuk ke dalam keranjang sampah sejarah pak. Gitu. Untuk kemudian datang babak kelima Yang Nabi sudah sebutkan adalah babak khilafah alamin hajin nubuah Siapapun orang yang tidak menyukainya silahkan saja tidak menyukainya Tapi ini adalah ucapan manusia yang tidak pernah berdusta Ma anil hawa in huwa illa wahyun yuha Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, bukan produk hawa nafsunya; semuanya adalah bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau khilafah hari ini tidak tegak, ini cuma masalah jadwal saja, Pak. Bukan masalah ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Nah, terus yang paling penting, kita yang sadar akan hadis ini tidak boleh memiliki mentalitas. Ingin menjemput babak kelima namun dengan mentalitas seperti orang jalan-jalan santai di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Mustahil kita bisa menjemput babak kelima dengan mentalitas seperti itu. Kalaupun akhirnya kita masuk babak kelima dengan mentalitas seperti itu, nanti di babak kelimanya kita salah registrasi. Bukan registrasinya ke Mahdi, malah registrasinya ke, ke Dajjal. Na'udzubillahimendalikim. Perpindahan kita dari babak yang penuh kezaliman saat ini menuju babak penuh keadilan kelak nanti mau tidak mau harus mengerahkan energi keringat, air mata dan apa? Keringat, air mata dan dan darah ya. Orang Barat menyebutnya blood, sweat, and tears ya. Keringat, air mata dan darah. Wah Ustadz kok ngeri gitu sih Ustadz ngomongannya. Loh bukan soal ngeri. Soalnya dulu Nabi dan para sahabat kan begitu menegakkan agama Allah atas dasar apa kita boleh meminta pengecualian dari Allah, ya Allah aku ingin menegakkan agama Allah dengan cara yang lebih gampang daripada keringat, air mata dan darah harus tertumpah misalnya dengan cara apa, dengan cara main-main sekali lima tahun ngabisin duit triliunan, ya kan pakai kerdus lagi terus kita sangka bisa menegakkan agama Allah dengan cara begitu ya gak ada contohnya jadi saudaraku rahimakumullah pemahaman kita tentang kemunculan al-mahdi ini harus diiringi dengan pemahaman bahwa Sambil Al-Mahdi muncul sebagai kabar gembira, akan ada situasi huru hara akhir zaman yang mau tidak mau harus kita hadapi, dan itu selalu menjadi sifat dasar ajaran Islam, perpaduan antara bashiroh wanadhiroh, kabar gembira dan peringatan selalu begitu. Makanya hadis Nabi tentang Al-Mahdi ini, ya, ada yang sangat terkenal bunyinya begini: Ubashiru bil mahdi. Kukabarkan eh, fi wa, wa adlan kama wa zulman Kukabarkan berita gembira dengan diutusnya al mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia dan gempa-gempa dan al mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan secara merata sebagaimana tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman jadi, dalam satu hadis ini ada kabar gembira. Apa itu? Pemimpin kita bakal datang, Al-Mahdi. Tapi bersamaan dengan kabar gembira itu, ada peringatan bahwa kemunculan Al-Mahdi berbanding lurus dengan perselisihan antar manusia semakin menjadi-jadi. Hari ini, perselisihan antar manusia rame tidak, Pak? Atau manusia di mana-mana akur, gitu, baik satu sama lain, nggak berantem antar kelompok pengajian, ya kan? Antar masjid, ya kan? Antar organisasi masa gitu kan? Oh, dahsyat hari ini. Hari ini perselisian bukan antara muslim sama kafir saja ya. Sesama muslim juga berselisih hari ini. Antar pengajian muslim berselisih hari ini. Bahkan antar faksi-faksi mujahidin di medan perang hari ini berselisih pak. Jadi dari sudut pandang peringatan yang pertama hari ini sudah hadir dia. Peringatan apa perselisihan antar manusia. Gempa, hari ini gempa makin sering tidak pak? Makin sering. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu yang punya smartphone, punya HP, tolong pasang aplikasi untuk memantau gempa, Pak. Supaya Anda makin hari makin sadar. Ternyata gempa makin hari makin sering, Pak. Ya. Makin sering gempa sekarang. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Al-Mahdi itu muncul saat kezoliman merata di muka bumi. Kira-kira hari ini kezoliman sudah merata nggak di muka bumi? Luar biasa, Pak. Kezoliman hari ini luar biasa Baik kezoliman yang sifatnya fisik Maupun kezoliman yang sifatnya khusus bahasa Al-Qur'an Anda tahu dalam bahasa Al-Qur'an kezoliman terbesar itu namanya apa? Syirik ya kan? Lukman menyampaikan nasihat kepada putranya Ya bunayya latu syirik billah Inna syirka lazul munazim Hai anakku putraku Jangan engkau mempersekutukan Allah Sesungguhnya syirik itu adalah kezolimannya yang besar dan hari ini syirik luar biasa pak Bukan hanya syirik yang tradisional ya Di bidang khurafat, di bidang takhayul, di bidang begitu-begituan tidak Tapi syirik modern juga, apa itu syirik modern? Syirik ketaatan, syirik hukum, syirik konstitusi ya. Kita rela untuk tunduk pada hukum selain hukum, hukum Allah Ini tidak boleh pak, dalam Islam itu kita wajib hanya tunduk pada hukum hukum Allah Karena ayatnya berbunyi demikian Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum hanya milik milik Allah. Tapi dalam sistem dunia hari ini selain Allah dikasih hak menentukan hukum, Pak. Dan kalau mereka-mereka yang punya hak menentukan hukum itu nggak sepakat, penyelesaiannya apa? Voting. Penyelesaiannya voting, Pak. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau ada sekumpulan orang voting tentang boleh tidaknya minuman keras dijual di supermarket. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau semuanya orang kafir, mau wajar, ya kan? Ini ada Muslim pak di kalangan orang yang katanya punya hak menentukan hukum itu. Apa kata Allah? Ngaku Muslim, tapi mau ikut terlibat memvoting, boleh nggak ya minuman keras dijual di supermarket? Padahal kan alhalalubayinun walharamu, bayinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah sudah jelas. Sedangkan hak menentukan halal dan haram milik siapa? Milik Allah semata Tidak boleh ada seorang ustadz sehebat apapun dia Merubah-rubah apa yang Allah katakan halal menjadi haram Apa yang Allah katakan haram menjadi menjadi halal Tidak boleh ya. Dan yang namanya melanggar hukum Allah Dengan mengubah hukum Allah Mana yang lebih besar dosanya Pak? Mengubah hukum Allah ya Itu dosanya berat Kalau melanggar hukum Allah orang berdosa tapi tidak serta-merta, batal imannya. Tapi kalau orang mengubah hukum Allah Pak, batal imannya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat nggak wajib, padahal Al-Quran mengatakan sholat wajib. Ya. Ini kelas dosanya Pak, nawaqidul iman, batal iman. Lain halnya dengan orang yang melanggar perintah sholat karena malas, ya. karena nggak ya tahan disiplin. gitu. Tapi dia tahu sholat wajib, dia enggak batal imannya. Dia berdosa iya, tapi enggak batal imannya. Nah kadang-kadang kita enggak ngerti hal itu, Pak. Padahal itu mendasar sekali. Ya. Baik, Nah jadi saudara rahimakumullah kita masuk tentang al-mahdi ini. Ada beberapa bahasan dan sudah barang tentu kelihatannya secara waktu enggak mungkin selesai semuanya. Bagian pertama bahasan kita tentang al-mahdi adalah tentang identitas umumnya tentang namanya, asal-usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Namanya disebutkan dalam hadis berikut ini, seandainya usia dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, atau dari ahli baikku, keturunanku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Makanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Begitu. Yang kedua, asal-usul keturunannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini. Al-Mahdi itu dari keturunanku dari jalur Fatimah. Fatimah itu dinikahi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Talib. Dari Ali dan Fatimah, Nabi dapat dua cucu laki-laki namanya... Hasan dan Hussein. Kita ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan kuat. Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan kaum syiah, mereka meyakini dari keturunan Hussein. Kenapa? Karena syiah itu agama yang mirip kayak agama Yahudi. Dia agama raspa. Orang gak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau gak berdarah Bani Israel, paling jauh jadi Yahudi KW. Gitu. Yahudi yang tidak ori. Ya. Yahudi kawe, ada nggak di Indonesia Yahudi kawe? Nggak usah ditunjuk hidung ya Kasian, mudah-mudahan dia bertaubat Sebelum kepatiat ya Syiah juga begitu Syiah itu kenapa Lebih mengagungkan Hussein daripada Hasan Jarang kan kita dengar orang Syiah Kalau ritual-ritualnya panggil-panggil Ya Hasan, ya Hasan jarang kan Yang dipanggil ya Hussein, ya Hussein kenapa? Karena Hussein pernah menikahi seorang putri Persia Dan Syiah ini pada dasarnya Agamanya Persia pak jadi kalau orang tidak berdarah Persia, Pak, dia itu kalaupun jadi Syiah, Syiah kawe, enggak ori. Makanya kalau Anda punya teman-teman yang ikut Syiah di sini, tanggal 10 Muharram ikut-ikut ritual bikin darah-darah di sana sini akan melukai dirinya, ajak bertaubat. Sambil bilang gini, "Udah deh, saudaraku. Taubat deh tinggalkan Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, di mata mereka ente Syiah Ini Gitu. Mendingan taubat aja, ente kan gak punya darah Persia kan? Nah, gitu, ya kan, ente kan hidungnya pesek, melayu gitu. Nah baik, itu bukan tema sentral gitu, itu nyenggol aja gitu ya kan. Biar kita ingat garis yang lurus yang mana gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah <tuh> yang berikutnya, hadirnya kapan al-mahdi itu? Al-mahdi itu hadir di penghujung perjalanan dunia ini. Sebagaimana tadi hadisnya mengatakan seandainya dunia tinggal sehari Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi Dan juga hadis tentang lima babak perjalanan sejarah umat Islam Munculnya Al-Mahdi itu ketika kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima Ya, Kira-kira kalau kita nonton film jumlah babaknya lima Masuk babak kelima itu awal tengah menjelang akhir film mbak. Ya akhir film lah babak kelima itu Nah jadi Al-Mahdi juga munculnya di ujung perjalanan dunia ini Terus yang keempat ciri-ciri fisik Al-Mahdi kita nggak punya banyak dalil tentang itu. Dalil salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Mahdiu minni ajlal jabhati aknall anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku dahinya lebar, hidungnya mancung. Kita nggak punya banyak dalil tentang hal ini. Kalau kaum Syiah hadis-hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi banyak sekali. Sampai kalau ada orang ahli lukis Ngumpulkan semua hadis itu bisa sampai kelihatan wajahnya. Al-Mahdi kayak apa? Kok bisa ya mereka banyak hadisnya? Karena orang Syiah biasa bikin hadis, Pak. Itu bukan rahasia lagi. Ya. Nah, baik. Ini identitas umumnya Al-Mahdi. Tentunya kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita sebatas identitas umum Al-Mahdi. Kalau kita cuman membatasi di sini. Ya terus pengajian ditutup. Jangan-jangan nanti diantara bapak dan ibu pas pulang ke rumah nyari buku telkom yang tebal itu, ya buku telepon tuh nomor-nomor telepon. Anda telponin satu-satu orang yang namanya Abdullah. Anda tanya punya anak namanya Muhammad? Oh begitu punya. Wah ini Al Mahdi. Konyol lah, ya kan? Atau Anda sibuk buka YouTube cari Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya dengerin ceramahnya. Uh oh, menarik ceramahnya. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Wah ini Al Mahdi gak usah, percuma percuma, gak usah itu kita lakukan, kenapa? karena jangankan kita Pak, Al Mahdi saja gak tahu dirinya Al Mahdi bagaimana lagi kita bisa tahu kenapa Allah bikin skenario Al Mahdi itu gak tahu dirinya Al Mahdi karena kalau Al Mahdi tahu dirinya Al Mahdi tentu orang lain juga tahu kalau orang lain tahu Al Mahdi yang mana tentu musuh Islam juga tahu kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al Mahdi yang mana diapakan Pak Dibunuh ya. Jadi Allah punya cara Untuk membuat Al-Mahdi itu terpelihara Makanya nanti Al-Mahdi itu Pertama kali dibayat oleh sejumlah orang Yang kata Nabi mirip jumlah pasukan perang badar 313 orang Yang mereka semua sepakat Inilah laki-laki yang kita cari-cari itu. Inilah laki-laki yang akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman yang akan meredakan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi. Mereka minta kepada laki-laki ini, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Laki-laki ini menolak dengan keras. Kenapa dia menolak dengan keras? Pertama, karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang sejati imannya, Pak. Orang beriman yang sejati imannya Selalu ingat hadis nabi yang berbunyi Al-imaratu fitnatun fid dunya Wa wa khizyun fil akhirah Posisi jabatan kepemimpinan itu Merupakan potensi fitnah di dunia Dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti Jadi dia gak punya ambisi kepemimpinan al madi itu nggak seperti kebanyakan orang zaman sekarang pak Nggak layak mimpin wajahnya muncul di semua pojok-pojok jalanan pak kita yang terpaksa lihat wajahnya gitu loh, ya kan? Bukan dianya yang kepaksa jadi pemimpin, kitanya yang kepaksa lihat dia sampai temeh-mehek kata orang Betawi. Gitu. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibayat paksa? Karena Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Dia nggak tahu. Terus gimana? 313 orang ini tahu? Ya itulah Allah punya skenario menanamkan taufik ke dalam hati mereka. Untuk bersepakat inilah laki-laki yang ditunjuk Allah. Ya. Makanya skenario pembayaran Al-Mahdi nggak bisa dibikin apa namanya eh, film pura-puranya. Pencitraan tuh nggak bisa, nggak ada pencitraan pembayaran Al-Mahdi. Dia pasti bentuk natural, alamiah, gitu. Nggak bisa dikarang-karang. Ya kayak dulu kan tahun 1981 ada siapa namanya Juhaimah ya, Juhaimah yang pakai senjata masuk dengan beberapa orang lainnya. Terus kemudian mengatakan inilah Al-Mahdi, dia tunjuk seorang laki-laki namanya Muhammad Abdullah, Muhammad Abdullah al-Kutabi. Terus dibaiat, ya kan? Nah ternyata setelah pembayatan itu nggak ada pasukan yang ngejar-ngejar dari arah Syam, padahal kan begitu riwayatnya mengatakan setelah Al-Mahdi dibaiat ada pasukan dari Syam mengejar-ngejar. Tiba-tiba antara Mekah dan Madinah pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi, nggak ada itu. Makanya akhirnya tentara-tentara dan polisi Saudi masuk ke dalam ngerangsek Tadinya mereka khawatir juga jangan-jangan ini benar-benar Al-Mahdi. Tapi karena nggak ada setelah itu berita pasukan tenggelam, ya kan? Maka akhirnya diringkus mereka. Jadi ini nggak bisa dibikin skenario nya, Pak. Nggak bisa. Ini sepenuhnya skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bagian pertama sudah selesai. Sekarang bagian kedua. Apa peristiwa-peristiwa yang mendahului hadirnya Al Mahdi? Yang kalau kita sudah lihat peristiwa-peristiwa ini, oh berarti kemunculan Al Mahdi tampaknya sudah nggak lama lagi. Yang pertama, merajalelanya lelanya kezoliman di seluruh dunia. Dan ini sudah kita bicarakan barusannya. Hadisnya, aku kabarkan berita gembira mengenai al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia, banyak gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezoliman. Hari ini kezoliman sudah merata di muka bumi. Kemudian, yang kedua, ciri sebelum Al-Mahdi hadir adalah merebaknya fitnah Duhaima. Duhaima itu artinya gelap pekat, keterangan hadisnya sebagai berikut: "Kemudian datanglah fitnah Duhaima, fitnah gelap dan pekat yang cirinya satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya." Jadi, fitnah Duhaima ini skalanya skala mendunia, Pak. Bukan terjadi di negeri tertentu, tidak, di seluruh dunia Sehingga semua muslim akan kena efeknya, tamparannya Bahasa, bahasa hadisnya itu latmah, ya, tamparan Yang kedua cirinya Kalau ada berita yang mengatakan fitnah itu sudah berakhir Justru kenyataannya fitnah itu semakin meluas, semakin melebar Sehingga kata Syekh Mubayyad dalam kitabnya Fitnah Duhaima itu kayak gelombang Kadang meninggi, kadang dia menurun kalau dia sedang meninggi orang merasakan wah fitnah ini masih merbak, tapi begitu dia menurun orang sampai mengatakan udah nggak di, diomongin lagi itu loh fitnah itu, karena dianggap sudah berlalu. Maka Syekh Mubayyad menduga kuat jangan-jangan fitnah Duhaima ini adalah proyek yang disebut dengan global war on terror, perang global terhadap teror, yang hakikatnya global war on Muslims. Kenapa? Karena hari ini Tindakan terorisme, kalau dikerjakan oleh orang yang memang muslim, pasti media massa mengatakan itu terorisme. Tapi kalau yang mengerjakannya bukan muslim, nggak disebut terorisme. Ya. Dan memang sifat dari kegiatan terorisme ini kan, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam gitu kan. Ya. Munculnya kapan? Kalau lagi ada duitnya. Gitu. Tenggelamnya kapan? Ketika dananya lagi habis. Gitu bukti nyatanya apa kejadian tahun 2017 bulan Oktober di sebuah kota bernama Las Vegas ya, di Amerika ada kejadian apa di bulan Oktober tahun 2017 ada kejadian seorang menyewa kamar hotel yang menghadap ke lapangan terbuka ya, yang lapangan terbuka itu malam hari itu mengadakan konser musik ribuan penonton nah, orang ini nyewa sengaja Ruangan hotel, kamar hotel yang jendelanya menghadap lapangan itu. Untuk apa? Untuk menjalankan tindakan terorisme. Dia sudah kumpulkan 19 bedil pak senapan yang semuanya sudah dimodifikasi jadi machine gun, jadi senapan mesin, Pak. Yang bunyi tembakannya bukan dor, dor, dor, tidak tapi tata tata tata, tata tata tata tata tata Kan begitu kalau senapan mesin kan. Jadi orang ini niat bener. Dia mau melakukan apa? Pembantaian, orang-orang lagi nonton konser musik itu. Dan memang menurut beritanya, di tempat malam hari itu yang terbunuh langsung 48 orang mati di tempat. Sedangkan yang masuk rumah sakit 800 orang. Sebagian luka ringan, sebagian luka menengah, sebagian luka kritis. Tapi begitu diberitakan bahwa laki-laki yang melakukan pembantaian ini namanya Stephen Paddock, tiba-tiba berhenti pemberitaannya tentang pelakunya. Yang diberitakan adalah tentang korban-korbannya, enggak lagi diomongin lagi pelakunya. Dan nggak disebut lagi terorisme tuh kalimat itu nggak muncul lagi karena apa namanya Stephen Pedok coba kalau namanya Ahmad Pedok lain cerita pak lain cerita sama kayak di Timur Indonesia ada tingkah laku sebagian orang yang nantang nantangin TNI pakai senjata ya kan menyandera orang-orang sipil sampai ribuan orang sebagian disiksa dengan kejamnya ya kan tapi bukan Muslim dikasih nama apa pak? Kelompok berkekuatan bersenjata keren banget namanya, makin pede mereka. Tapi coba, kalau ada orang namanya Ahmad meledakkan panci di lapangan terbuka di Bandung, gak ada yang luka, gak ada yang mati. Kan? terorisme tiba-tiba ditangkepin si Ibrahim, si Abdullah, si siapa di kota mana gitu kan? Ajib, nah, makanya kata Syekh Mubayyad, Jangan-jangan fitnah Duhaima ini, yang sekarang mempengaruhi seluruh umat Islam di seluruh dunia, adalah global war on terror. Yang notabene adalah global war on Muslims. Yang ketiga, ciri dari fitnah Duhaima apa? Saat itu, seseorang pagi harinya masih beriman, sore harinya kafir. Ya. Hmm? Jadi, ini fenomena yang disebut oleh para ulama dengan fenomena dosa. Yang disebut nawakidul iman Pembatal keimanan Jadi kalau fitnah duhaimah sudah merebak pak Umat Islam tidak lagi terancam saja dengan dosa kecil Tidak lagi terancam dengan dosa besar saja Tidak, tapi ada dosa yang sangat mengerikan Namanya dosa nawakidul iman Pembatal keimanan Makanya Nabi mengatakan Pagi beriman, sore kafir Nabi tidak bilang Pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan Beda nggak pak itu? Beda nggak Pagi berbuat baik, sore berbuat jahat Dengan pagi beriman, sore kafir Itu beda tidak? Beda pak Dan kita harus hati-hati pak Karena hari ini musuh-musuh Islam Sudah merancang banyak sekali Upaya-upaya memurtadkan umat Islam ini pak Banyak sekali rancangannya Perlu contoh nggak pak? Dosa yang membatalkan iman Perlu contoh? Berani? Saya kasih contoh Seorang muslim mengucapkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan keimanannya. Saya ulangi ya. Seorang muslim mengucapkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan imannya. Wah Ustadz Iksan Tanjung ekstrim, masa gitu aja batal iman. Ekstrim pak, kalau saya mengucapkannya tanpa dalil. Saya enggak berani bilang begitu kalau nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Catat. Satu. Ali Imran 19. Inna dina inda lahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Ridha'i di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang Muslim baca Al-Quran, ketemu ayat ini, dia ngerti bahasa Arab, dia lihat terjemahannya, terjemahannya kan begitu jelas tuh. Eh dia berani punya pendapat berbeda. Ah enggak gitulah, masa cuman Islam yang Allah Ridha'i? saya punya tetangga di sebelah kanan rumah saya orang Nasrani baik bener sama saya tiap kali dia masak dia bagi sebagian makanannya ke kita sementara tetangga kiri saya muslim jenggotan segini anggota partai islam koruptor enggak lah semua agama baik lah ini masalah orangnya aja gitu ada enggak orang zaman sekarang ngomong gitu pak? jangan bilang banyak pak, bilang ada aja bilang banyak makin seru pak makin panik kita walaupun realitanya banyak gitu. Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah. Itu satu dalil. Ada lagi dalil yang kedua. silahkan dicatat lagi Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala huwa fil akhirat minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya oleh Allah dan dia di akhirat bakal termasuk golongan yang meru merugi. Ini kan ceto welo-welo ya. Bahasa Jermannya begitu kan? Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah dalil ketiga surat al-hijr ayat dua muslimin nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya di dunia dia jadi muslim muslim dengan mukmin mana yang lebih tinggi derajatnya pak mukmin kenapa orang kafir nggak ingin jadi mukmin kok jadi muslim aja karena nanti akan ada muslim-muslim tertentu yang saking banyaknya dosanya Dia sampai harus masuk neraka dulu Sama orang kafir itu sekapling gitu kan Dibakar habis dosa-dosanya sampai kalau udah habis dosanya terbakar Dipindahin ke surga Ya, Karena memang dia berhak masuk surga Cuma karena banyak dosanya mesti dihabisin dulu Dan dia nggak pernah terlibat dosa yang membatalkan iman Makanya berhak dia masuk ke surga Nah dia ngelihat begini si kafir ini Tadinya teman dia sama-sama di neraka Eh tiba-tiba diangkat, dipindahkan ke surga Yang nirilah dia, makanya cukup dia minta apa Berangan-angan seandainya di, di dunia menjadi Menjadi muslim Baik Nah jadi saudara rahimakumullah Itu yang ketiga, ciri dari fitnah Duhaima Gelap pekat Ciri yang keempat, kalau fitnah Duhaima ini sudah merebak <tasirun nas ila fustotain> Manusia akan terbelah menjadi dua kemah fustotu imanin la nifakofihi kemah iman tanpa kemunafikan di dalamnya dan fustotu nivakinlahimana fihi dan kemah kemunafikan tanpa iman di dalamnya jadi ada kemah iman tanpa kemunafikan dan ada kemah munafik tanpa keimanan. Seperti yang kita saksikan hari ini Pak Makin hari orang-orang yang benar imannya Makin berdekat kepada sesama orang yang benar imannya Ngumpul di kajian, hadir ke masjid Meramaikan kegiatan-kegiatan keislaman Sementara mereka-mereka yang muslim ala kadarnya ya, Yang masih doyan dugem dunia gemerlap Nyari teman muslim yang kayak gitu juga Akhirnya teman muslim yang kayak gitu akrabnya semua orang kafir Akhirnya akrab semua orang kafir Jadilah dia orang munafik tanpa keimanan barang sedikit pun Na ini yang terjadi sekarang kan proses seleksi sedang sedang berkembang nah kata Nabi kalau 1234 ini sudah muncul maka yang kelima kata Nabi jika kondisinya sudah seperti demikian tunggulah Dajjal muncul hari itu atau esok harinya lah Ustadz lagi ngomongin al-mahdi kok tiba-tiba jadi ngomongin Dajjal kan begini secara urutan kalau Dajjal sudah saja sudah dekat jadwal keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Al-Mahdi kan sebelum Dajjal. Makanya kalau dikatakan Dajjal sudah dekat keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Sedangkan hari ini tampaknya fitnah Duhaima sudah merebak. Ya. Wallahumma maulana wa la maulana lahum